aku baru beli meski tua tapi aku happy jalani seperti ini tiap hari kau temani panas hujan kau tidak peduli selalu mendampingi Kota, sambil lihat nona-nona Tapi tak ada nona yang secantik kamu Naik Vespa piling kota Sambil lihat nona-nona Tapi tak ada nona yang secantik 20. Seperti biasa ku tunggu dirimu di tempat biasa Kita.